Oke, okay. kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi sesuai janji, ini mau kita review. Ini maksudnya bukan ini. <laughs> Jadi kita mau review nih swing armnya yang replika <coughs> di selas. Jadi sebelumnya mau gue kasih tau dulu buat kalian yang mau order swing arm kayak gini atau spare part spare part supermoto lainnya, kalian bisa langsung aja cek instagramnya Faisal Emek Shop. Di sana bisa le bisa order lewat shopee atau enggak langsung aja lewat whatsappnya. Untuk link Shopee atau nomor Whatsappnya ada di link bio Instagramnya Jadi langsung aja cek Instagramnya Faisal Emekshop Oke okay. Jadi ini dia Swing arm-nya, ini yang model YZ sama Aprilia Jadi buat yang replika dari Lislas itu ada tiga model Yang satu Aprilia Kayak gini Terus yang kedua YZ Sama yang ketiga itu KTM Nah kita mulai dari yang YZ dulu jadi ini modelnya mirip YZ sat, apa yang dua tak kan ada YZ seri X sama yang seri F. Kalau yang X itu dua tak, yang F itu empat tak. Kalau dari model swing arm beda yang dua tak sama yang mode apa empat tak. Kalau yang dua tak tuh dia kayak gini modelnya persis. Namanya juga replika pasti persis lah. Jadi ini dia replika dari buatan Lislas. Bahannya tuh ini full besi. Ini. Ini bahannya full besi Terus untuk las-lasannya ini rapi Ini dia Jadi udah dicat sekalian dari mereka Las-lasannya kita melihat, ntar. Nah, tapi ini buat WR WR155 Ini dia Buat CRF Buat KLX juga ada Jadi ini las-lasannya Rapi las-lasannya Kita buka dulu ini kayu-kayunya Ini buat ini doang sih Penutup Jadi ini dia las-lasannya ini unit tracknya, jadi ini udah PNP udah tinggal pasang buat WR 155, ini udah lengkap nih sama tensioner, ini tuh udah lengkap sama tensioner sama jalur roda juga, ini, jadi udah tinggal pasang, cuma yang belum ada itu bos arm, jadi bos armnya ini kosong, jadi bos arm kita beli <tuh> beli lagi sendiri, ini saya beli sendiri, bos arm WR 155, ini dia ini bosnya kiri-kanan sama ini as tengahnya kenapa kosong karena ya emang jujur bos arm bos arm WR tuh lumayan susah belum terlalu banyak keluar dari Yamaha jadi nyarinya tuh agak susah jadi makanya kenapa nggak sekalian paketin karena stoknya juga cuma sedikit terasa belinya tuh kalau bos arm bisa nyabut dari swing arm ori nyabut ininya bos armnya dari yang ori cuma, rawan rusak ininya, rawan hancur jadi yang ini tuh rawan hancur kalau ditoki, karena kan nyabutnya harus ditoki ini rawan hancur, jadi ya makanya kenapa mending beli baru aja ini yang model z coba kita lihat yang model Aprilia kita geser kita ini dulu jadi ini dia, ini sama Model Aprilia cuma eh maksudnya sama buatan listless juga, cuma dia model Aprilia. Untuk kelengkapannya, sama juga dapet ini tensioner, sama apa sih namanya ini? Jalur roda sama kelengkapannya, terus udah dapet ini juga bantalan rantai. Itu juga udah dapet bantalan rantainya, dan sama nggak dapet bos roda juga ini karena ya tadi bos roda buat apa, buat WR tuh lumayan susah. Jadi dan ini juga sama udah PNP tinggal pasang buat WR 155, nih. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi udah tinggal pasang pokoknya mah buat WR. Ini untuk las-lasannya kita lihat main rapi. Ini udah dicat juga dari mereka tinggal pasang udah rapi lah pokoknya. Bahannya juga sama full besi ini juga. Cuma kalau dari bobot sama aja sih dengan yang model YZ. nggak beda-beda jauh meskipun bentuknya lebih besar dan untuk perbedaan bobotnya swing arm 2 ini sama yang ori itu kan kalau yang ori itu aluminium apa besi sih kalau gak salah pokoknya bobotnya tuh yang ini lebih berat 1 kilo daripada yang ori karena bahannya full besi dua ini dan untuk masalah ketahanan Gak usah diraguin lagi kalau masalah ketahanan, karena yaitu itu dia bahana, bahannya full besi, jadi aman, kuat. Terus untuk las-lasannya juga kuat, jadi nggak perlu takut apa ya, nggak perlu takut patah atau apa gitu, karena udah pernah pakai juga sih. Saya sebenarnya pakai tapi yang model KTM itu udah pernah pakai, ya ini panjangnya kayaknya kisaran 66 cm, 66 atau enggak 65 lah panjangnya. Pokoknya lebih panjang dari swing arm ori. Cuma lebih berat 1 kg dari swing arm ori juga. Ini dia. Jadi ini ada dua yang tapi yang dipasang nanti cuma satu Yang dipasang tuh cuma yang coba kita taruh dulu di bawah Jadi ini tuh ada 2 tapi nanti yang dipasang itu cuma yang ini yang model YZ kalau yang Aprilia nggak kita pasang karena yang saya pakai yang ini karena ini cuma buat di review karena rata-rata banyak yang nyari sih yang model Aprilia kayak gini karena susah banyak yang nyari banyak yang suka lah model Aprilia kayak gini cuma kalau saya lebih suka yang YZ karena lebih simple aja modelnya lebih kecil gitu lebih ramping cuma kebanyakan enggak tahu banyak yang nyari model Aprilia hmm. tapi susah untuk harganya ini kalau yang YZ itu sekitar 1,6 tanpa bos arm kalau bos arm tuh kita beli terpisah tuh kisaran berapa ya hampir 400 atau 300 lebih lah bos arm itu kalau kita beli terpisah terus untuk yang model Aprilia itu harganya agak beda sama yang YZ karena dia modelnya lebih besar kalau yang Aprilia tuh kisaran berapa ya? 1,7 atau 1,8 gitu. Sama tanpa bos arm juga. Jadi ini yang replika dari buatan di slash slash project. Masalah ketahanan enggak usah diraguin lagi lah pokoknya. Oke. Okay. Jadi ini kita langsung mau pasang, tapi nanti kita ke ini dulu. Ke dealer kita pasang ini dulu, ke bengkel maksudnya. Kita pasang bos armnya dulu yang ini nah ini kita pasang Bos armnya dulu terus kita pasang Bosing ini unit tracknya baru kita pasang ke motor dan motornya udah di sebelah udah posisi kebongkar nanti kita lihat Oke okay. kita lanjut aja ke video pemasangannya Oke jadi sekarang kita masang Bos arm dulu ke bengkel tuh diantar sama Mas Aijun motornya udah kebongkar tuh. sana udah kebongkar motor tinggal kita pasang aja. Oke jadi kita berdirin dulu. Kita pasang kaki-kakinya dulu nanti swing arm sama USD, <coughs> terus sama wheel seat udah kepasang semua. Baru kita pasang yang perintilan-perintilan kecilnya kayak handle, terus yang tadi footstep sama handguard. Pokoknya udah berdiri dulu motor baru kita pasang. Bushing tracknya lagi dilepas dari yang ori, arm ori. Pas tanggal ya. lepas, okay. oke ini udah kepasang semua tinggal dipasang ini udah kepasang bos arem semua bos unit bos unit tracknya juga udah kepasang tuh jadi udah kiri kanan tinggal kita pasang tapi kita bersihin dulu itu sok belakangnya apa ya kucil cok kucil kucil nggak pernah dicuci Bukan gak pernah dicuci, susah di bagian situ kalau dicuci. Jadi kita pasang swing arm, swing arm beres, terus kita bongkar tele, nanti lanjut besok lagi tele-nya. Kita pasang USD. Oke okay, Mas, Mas Rayjun, kita pasang Mas Rayjun Garage. Abis habis panas saya diancam minum es anjing. Usianya minum Enggak, itu efek, itu cok tadi. Bukan, bukan efek vaksin ini, Mas. Cok, enggak, Mas. Ntar aja di bawah. Bisa bersihin dulu sebelum dipasang. Terlalu kebo enggak kameranya? Enggak udah, Mas. Soalnya bagian sini kalau dicuci itu susah. Ah, pengennya pakai monosok copotan cuma rubah bagian atasnya ribet. Kayaknya harus rubah rangka atas ini, diduga. Kalau itunya noleh ke sini bisa, Kang. Ini space-nya gede gede. Kalau ke kiri kan ada knalpot tuh. Tapi rata-rata tabung mau ke kanan. Kita akan kasih pendiru. Oke sudah Mas, kita pasang Mas. Ini bener gak? Tadi L sebelah sana, R R sebelah. L-nya sebelah sini, kan dibalik. Ini udah tak pasin tuh. Oh iya bener oh, Ini iyo. dipindah, eh, ini yang atas. Oh, oh gini ya posisinya kebalik kan? Ini. R-nya kebalik pokoknya. Iyo, ya ini, wes. Jadi r dibalik biar jadi tinggi. Bosnya mana itu? Hmm? Bos. Bos ininya. siapin as as arm-nya. Itu as arm-nya. Cing keras, Cuk. Oh, tutupnya, Cuk. Oke, okay, ini tutupnya kita pasang. Kok longgar, ya? Hah? Sampian, lihat kiri kan aku pasang <tuh> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim enaknya sambil jongkok sih <tuh> ntar kita pasin dulu co ini, ini mono, mono, mono sampean apa mononya Ntar kita masukin dulu baru ringnya dipasang sana ini dulu nantinya dulu oh iya nanti ke sini atu nah. sini di yes. rem di atas masuk sini dah yes. sampai naik ntar. ntar pasang ringnya ini kalau nggak dipasang kemasukan air <coughs> ring kiri kanan oke okay, udah wes harusnya mau belakangan yang penting masuk dulu Udah coba lebihan dikit. Pas. Dorong. Lagi. Toki aja, Toki. Mana palu? Palu di mana? Oh, nangis. Uh. Ya tadi sebenarnya cepat, guys. Cuman... tadi sebenarnya masanya cepat. Cuma agak dilama-lamain emang gitu, rejun garage emang gitu ini nih, ringnya kita pasang mono, eh mono lagi, unit tracknya. nya siapa ini? ini nih mana yang satu murah gini kan? air kebalik kan? ini ya cering air kebalik guys Turunin dikit, Turunin. Aduh, kepala yang turun cuk. udah dah, nah, Kau lepas bosinnya. Oke okay, guys, jadi udah kepasang guys. Mana Itu itunya, itunya. Ini L kebalik gini. Kenapa kebalik gini? Biar lebih tinggi. Jadi biar WR jadi lebih tinggi itu unit tracknya dibalik aslinya tadi L itu sebelah sana. R11 ini let, terus pasangnya let. terus pasangnya di bolak balik murnya yang mana cuy? Ini, ini murnya as cowo. eh ini murnya as ya, lupa aku ini yang bawah aku inget ini yang putih ini bawah guys ini udah kepasang unit rack. kita pasang ban buat penopang buku jatuh terus dorong ke belakang dikit bisa nih? banyak? bisa ya pasang ban karetnya mana ini loh lo lo lo loh karetnya kemana cu ada nggak ada nggak enggak ada cu punya sampean? ada kok tadi ikut di sininya kok gampang tuh Eh 17 belas atau berapa tujuh belas? Kembean Di sana tadi. Wah. Jadi kita masang ini dulu USD, baru kita masang yang perintilan-perintilan kecilnya Wes, putar. Ini jangan lupa dikencangin, kalau karena kalau nggak dikencangin sama aja goyang. Eh sebentar. pakai tenaga ini. Terus benar-benar kencang ini. Anjing. bunda kain sakit, Cuk. Wes. Nah. Huh. Ini dulu sekalian, Cuk. Oh iya, lupa. Mana itu ya? Ini 17 apa 84 tuh? 17 ya. Terus. Wes. Iya. Udah, Cuk. Kencangin unit tracknya putar cowok bautnya <laughs> nggak akan kencang-kencang nganyi sampe besok <tocoküler> <tocok> yes atas udah berarti kita pasang dulu. Asuk. Gampang itu belakangan. Oh, kan bisa. Di... Nggak bisa, coba. Bisa. Nggak bisa, ini kan gini, Ini harus nanti lepas. Enggak, ini kan kebuka nanti. gampang. Ada keringat lagi. Dah. Nah, udah. turun kurang, kurang, kurang, turun Turun. Oke. Oke. Asik. Bentar, bentar, bentar. Ininya lepas, Cok. Busi-nya. <tuh> oke okay, jadi ini udah beres, udah kepasang semua jadi kelihatannya lebih kekar sih daripada yang itu soalnya lebih gede, terus lebih lebar arm udah kepasang tinggal usd, habis ini kita bongkar ini, tele cabut, terus pasang, tapi lanjut besok soalnya udah capek juga sih <laughs> oke okay, jadi nanti kita lanjut lagi besok kita lanjut yang usd videonya dipisah aja dari tampak belakang kelihatan dia lebih lebar. Oke, jadi buat kalian yang mau taruh ada pun Oke, jadi buat kalian yang mau order swing arm nya replika YZ dari Lislas, kalian bisa langsung aja order ke Faisal MX Shop. Nanti link ininya ditaruh di deskripsi video. Oke, kita lanjut lagi. Cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti next konten tunggu aja masangan USD. Oke. Okay. See you next video.